dan caranya dan <laughs> <laughs> si Dani si Eni kemenai <laughs> gitu I. nah hmm, terus terus putar takaran air. air mana takaran air putranya dari mana ini pintu hmm. oh, oke okay. oh, kan di sini ada itunya tuh berapa oh naik terus berarti dan naik lagi ya satu dong? Sisa satu? Hmm, sisa satu. Nih. Nih. Aku takut kebanyakan. Oh. Nanti ininya gelasnya nggak oh. cukup. Oh, ininya gitu ya, Dan. Pencet. Uh, oh, udah. Ya, kayaknya udah? Engga. Ya! Yang begini nih! Kosong airnya! Makasih ya, Dan! sudah diisi airnya ya Dan. Ya, Makasih ya Dan. Baru bisa. Lu keren. Kok pencet nih? <tuk> Pantas sampai maghrib gua air gua enggak keluar-keluar. Emang ada sekarang <tuk> kenapa enggak ada? Mana Dan? Enggak keluar. Belum oh, belum. Ya? <tuk> belum panas ya. Makin-makin lu berpanas. Ah, <tuk> joang. <tuk> secara benar bener ya kak gue gak percaya deh sama lo udah bener, percaya dani gue gak tau loh kalo gak ada airnya gak gerak loh ini sampai story gue yang kedua dia gak ada nah... eh kandai sampe gue jatuh. baru nih ada airnya baru nih sulap, bina ajaib Asik, keren. Nah, tadi panasin dulu ya, Dan. Kalau tadi full sini baru penuh Oh, iya, benar. Makasih, oh, Dani. <tuk> ya Allah. Enaknya, keren. Jadi ini dokter rata Anak buahnya bisa, makasih ya. <tuk> ah, Mela. Sumera. Sumera. Tikebuh, mana tikebuhnya? Kukukukuk. Lidahnya mana? Di mana ya? <tuk> <tuk> lidahnya? Mana lidahnya? Um, lidahnya? Um, danyi, di danyi, di danyi, di mana gimana? Lidahnya? Eh, danyi, uh, mana danyi, di danyi, lidahnya, danyi, di danyi, di danyi, di danyi, di danyi, di danyi, mana, danyi, di lidahnya, lidahnya, mana, nak? lidahnya mana? Lalu lalu lalu. Di do di Yang dua bulan, Daddy, Daddy, Daddy, Mana ketawanya? Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, mana Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, siapa ini siapa? namanya suwe eh. sumera udah berapa bulan duh duh du? dua, dua bulan iya uh, mau ikut jalan-jalan mana? Ke kemana kemana kemana dede mau ikut kemana jalan-jalan uh, uh. tanya tuh sama bunda iya kerop Eropa? Iya, sehat ya. Iya. Ya. Melati gimana? Gimana Melati? Gimana Melida? Gimana Melida? Melida aja. Gimana? Gimana? Ah, Mela. Sumera, Sumera. Piket bu, mana piket Lidahnya mana? Lidahnya mana? Lidahnya mana, Lidah? Lidahnya danyi, di danyi, di danyi, di danyi, di danyi, di danyi, Lidahnya mana? Lidahnya uh. danyi, uh. di danyi, Lidahnya mana? di danyi, di danyi, di sini nak Eh kita siapa deh tuh tuh Mana dia? Merah hidungnya mana? Lidahnya? Lidahnya mana nak? Lidahnya mana cah Lidahnya. lidahnya mana? Lidahnya. Lidahnya mana? Oh, mana? Lidahnya? lidahnya mana? Huh? Lidahnya mana? Lidahnya yang cantik mana Alhamdulillah Lidahnya mana Alhamdulillah Lidahnya mana Lidahnya mana Lidahnya, mana? Lidahnya mana? Oh, no, tuh, nah. Ditanya, tuh. Ya, ditanya oh, kali. tibok tuh. Eh, papa. Papa. Tuh, bo -bo -bo -bo. Baru papa papa ya. Mana suaranya? Lidahnya mana lidahnya? Nah. Eh, lida. eh. Lidahnya mana lidahnya? Kenapa? Kenapa? Lihatinnya. Kenali. Ayo dong ngacak sih. Anjir. Oh, gitu. Hah, tuh. Ayo Papa. Hah, ayo. Ya, no Papa. Anjir. Anjir, Papa. Anjir. Anjir, Papa. Anjir. Oh, itu pipi. Oh, Anjir. Oh. Anjir. Yeah. Guys, aku Udahnya nampol. Guys, aku lagi makan pakai uh, Cuting, cumi tingting -ting, sama keripik ikan sambalado dari penting kuliner nih. Oh, ini cuminya bisa aku panasin. Ini ciparah, pedesnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order karena ini kalau siap order langsung habis. Hmm, hmm, mm, Ordernya juga bisa di shopee hmm, tim, -tim kuliner keripik ikan sambalado cutting, kemasannya juga rapi jamin enak dan ketadihan hmm. Hmm. order ya guys enak banget sumpah ngampol Buduan. order di ting kuliner keripik ikan sambalado guys lagi like live di acara Brownies Ini ada kakak-kakak hey, guys Selamat ya buat pernikahannya Thank you Lajar. Thank you Jangan lupa Langsung kalian nonton sekarang Oke okay, acara Brownies mm. Mam Aku baru inget deh Kartu kredit aku mana ya Udah dibuatin Udah Udah buatin sama kamu Berarti bulanannya yang mami kan yow. Mam Iya kan mam Gak Mam Halo, halo, tuh kan siang-siang so, ya? ya. belajar ditemenin, temenin. Cece, set mau kapan lagi coba? <laughs> ya, daripada di rumah, uang enggak bisa habis. ya kan, iya, Indonesia dong, sis. Mau kapan lagi coba? tuh, Tapi, Sinta, ada, enggak ang, ya. ada, angpau sis ya. Bukan banyak. kalau yang yang belum merit dapat ya. Oh iya. Belum kamu belum merit kan? Uh, iya. Kau Kau ya? sih, udah, belum ya? Ya, udah belum ya? Saya sini. Udah really? belum ya? Sudah <laughs> belum merit. Belum sekali. Berkali-kali. Iya. Duitnya udah banyak masalahnya. Duit kamu banyak sekali. <laughs> Abi tadi topi aku, tadi topi aku udah kamu bayar kan? kamu Mammi. Mami. Oh, mami. Thank you, mami. mami. I love you. Hi, hi. Besok aku bakal live bareng sama voila.id jam 7 malam. Jadi buat teman-teman yang pengen shopping bareng ditemenin sama aku, jadi pastikan nonton akun Instagram-nya voila. Hmm.